Selamat datang di week ke-11 Advanced Native Mobile Programming ya. Uh, kita masih melanjutkan data binding ya. Hari ini kita mau latihan data binding, oke. Okay. Tapi sebelum kita masuk ke latihan, um, saya mau bahas satu konsep dulu yakni tentang binding adapter. oke? Okay. Um, kenapa kita multi belajar binding adapter? Karena kita akan pakai um, konsep ini di dalam latihan kita. Okay, ya. Binding adapter adalah suatu cara di mana kita um, mem, um, ingin mengasosiasikan sebuah fungsi, buatan kita sendiri, agar fungsi itu bisa dipanggil, dipakai di dalam layout sebagai atributnya, sebagai atribut. Sebagai contoh, uh, data binding library memungkinkan kita untuk mengeset value, meng mengisi fungsi kita dengan logika kita sendiri, dan uh, tentu saja fungsinya bisa mengembalikan sesuatu. Oke, okay. um, yang dinamakan dengan custom binding adapter adalah kita membuat fungsi yang atributnya Uh, disesuaikan atau kita bikin sendiri gitu ya dan um, logikanya juga kita bikin sendiri. Sebagai contoh yang paling gampang di sini adalah, misalkan saya kepengen ngeset padding left ya, padding itu jarak antara uh, inner inner boundary dari objeknya ke konten uh, di dalam objeknya ya, itu jarak paddingnya. Kalau padding left tuh berarti jarak sebelah kirinya. Nah, misalkan saya kepengen ngeset um, saya ingin bikin atribut di dalam layout namanya padding-left. Masalahnya adalah uh, di Android tidak punya atribut ini. Ya, tidak ada itu namanya padding-left, nggak ada. nah uh, Satu-satunya yang bisa dilakukan yang sebelum-sebelumnya adalah kita memanggil fungsi set padding di activity atau di fragment. Set padding ini mengharuskan Anda meng mengisi semua arah atau semua... Uh, directions ya, semua uh, padding uh, left, top, right, bottom, dan mungkin yang kita isi hanya yang left aja. Sedangkan top, right, dan bottomnya kita bisa gunakan default value. Oke. Okay? Nah, bagaimana caranya agar layout kita punya padding left begitu ya? Maka di sini kita bisa gunakan custom binding adapter. Nah, di custom binding adapter ini Anda bisa lihat saya define sebuah fungsi ya set padding left. Ya ini enggak penting nama fungsinya karena toh tidak akan kelihatan di dalam layoutnya nama fungsinya. Tapi yang paling penting adalah anotasi binding adapter di atas ya. Jadi sebuah fungsi yang diberi anotasi binding adapter di atas adalah maksudnya agar fungsi ini diasosiasikan dengan atribut-atribut yang kita buat secara custom. Maksudnya kalau di layout nanti ada pemanggilan atribut Android titik 2 padding-left maka Androidnya otomatis akan men memanggil fungsi ini begitu ya jadi kalau kalian pakai Android padding-left maka otomatis Android studionya atau app-nya akan mengakses set padding-left ya begitu nah kalau anda lihat di sini set padding-left nya punya dua parameter parameter pertama itu wajib selalu ada ya dan dia bisa dirubah itu adalah Uh, objek dari um, uh, apa namanya objek dari uh, yang punya padding live ini ya jadi sebagai contoh misalkan yang punya padding live ini saya kepingin bisa dimiliki oleh semua view objek baik itu button edit text, text view dan sebagainya, Malah, oleh karena itu saya pakai ini ya, pakai view General classnya untuk semua objek. View t2 view. Ya ini wajib tidak bisa dirubah ya memang seperti itu. Nah yang bisa kita mainkan adalah parameter-parameter uh, selanjutnya ya. Misalkan di sini uh, karena saya ingin mengubah padding left maka parameter selanjutnya adalah informasi tentang padding left. Ya, ini kurang left begitu ya teman-temannya. Padding left dan ini adalah integer. Alright. Jadi di dalam fungsinya kita panggil set padding di mana yang left sesuaikan dengan value ini sedangkan yang top right bottom menggunakan default value uh, dari view objeknya oke okay. anda juga bisa membuat um, sorry ini yang tadi saya katakan bahwa uh, atribut padding left ini kan berisi value ya nantinya di layout akan diasosiasikan dengan parameter padding ini ya ada panahnya Nah, Oke okay, selanjutnya dan Anda bisa membuat um, fungsi ini memiliki lebih dari satu parameter sebagai contoh ini adalah fungsi load image ya sama ada view di depan ada URL di parameter kedua dan error drawable di parameter ketiga dan di atasnya kita mendefinisikan dua custom atribut. Ini kalau mau dikasih Android dua ya nggak apa-apa. Ya, artinya parameter pertama dari image URL ini berasosiasikan dengan URL ini. Error ini berasosiasikan dengan error drawable ini. Oke, okay, so di dalamnya ada Picasso nge URL. Kalau terjadi error dia akan nge-call the error drawable-nya. Kemudian Picasso-nya akan di-load ke dalam view image Ya, viewnya identik dengan Image View karena apa? Karena saya kepingin Image URL atribut dan error ini hanya dimiliki oleh Image View. Makanya itu di sini saya define sebagai Image View. Oke? Okay? Ya. Oke lebih jelasnya, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di dalam exercise ya, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan exercise tentang binding dan Um, kita akan kembali lagi ke week 4. Teman-teman tolong buka dulu project week 4. Kalau Anda sedikit-sedikit lupa apa itu project week 4. Project week 4 adalah ini ya. Um, kita punya Recycler View, kita punya adapter, dan adapter yang ngelot. Apa itu namanya? Student List ya, student data student. Ada View Modelnya juga, kita juga punya. Dan datanya ini diambil dari mana? diambil dari server menggunakan REST API, ya. Anda ingat itu. Gambarnya juga diambil dari URL eksternal dan di-load menggunakan Picasso. Yang akan kita lakukan uh, dari exercise ini adalah uh, mengubah metode uh, untuk akses informasi studentnya dan menampilkan ke layar dari yang sebelumnya menggunakan direct access ke UI, Ya, menggunakan Kotlin X atau View by id kita akan ganti itu dengan data binding. Ya, jadi output dari hari ini sebenarnya tidak berubah, hanya saja metodenya yang kita rubah menggunakan data binding. Oke, nah langsung saja kita mulai ya. Teman-teman, hal pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan data binding fiturnya. Anda buka build gradle module di bagian ini, di bagian Android configurations. -nya. Anda tambahkan build uh, features binding, sorry, data binding true, oke. Okay. Seperti itu, build features, data binding true, synchronize now, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kalau sudah selesai, yang Anda lakukan selanjutnya adalah membuat UI Anda itu di uh, apa, dilingkupi atau di-wrap dengan layout pack, oke. Okay. Jadi, um, kita harus dapat akses untuk uh, UI card ini. Kalau Anda ingat, UI card ini dimiliki oleh adapter, ya, kita punya adapter, kan? Ya, di sini student list adapter, dan kalau Anda lihat lagi, it, uh, adapter ini menggunakan layout student list item, sehingga kita buka student list item XML, dan Anda bisa lihat student list item XML. Berisikan sebuah card, ada ID, nama foto, progress bar, dan button. Oke, okay. buka code-nya. Yang Anda lakukan sekarang adalah menggrab layout Anda dengan tag layout. Oke, okay, ini hal pertama yang harus dilakukan di web seperti ini. Kemudian, namespace-nya XML, namespace-nya Anda cut, pindahin ke root layout-nya, ya, seperti itu. Oops. Nah, selesai. Kalau dibalikan kembali ke desain, tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada yang berubah. Oke, okay. kemudian kita akan membuat custom variable, ya. Variable buatan kita sendiri, karena kita tahu bahwa layout ini melalui adapter akan mengakses data student, ya, objek student, baik itu fotonya, ID-nya, namanya, dan listener-nya, ya, sehingga um, kembali ke layout. Uh, Student list item here, balik ke kodenya maksud saya, Anda ciptakan variabelnya, variabel student, oke, okay. dan variabel ini berjenis uh, model student, oke, okay. saya akan kasih lihat model student itu apa, model student itu yang pernah kita buat sebelumnya adalah data kelas student, oke, okay. data kelas student kemudian, ini kenapa error ya, nanti saya cek, Kemudian ada ID, ada name, ada POD, phone, dan foto URL. Oke, okay, jadi kita punya akses ke sana. Dan uh, balik lagi ke student list. Oke, okay, nah ini saya buat agar satu baris dulu ya. Sebentar. Oke, okay, jangan lupa setiap kali Anda melakukan perubahan ya. Di layout, lakukan build, rebuild, project. Tunggu sebentar. Maaf ya teman-teman, nah, errornya gara-gara ada nggak tahu nih kenapa bisa ada spasi di sini ya. Comgu, <gongs> jadi ini saya benerin dulu ya. Com Google Code Json Jsonnya error, gara-gara salah ketik di sini ya. Saya nggak tahu kenapa itu terjadi ya. Sebelumnya normal harusnya. Oke, okay, tidak ada error ya. Sekarang kita kembali lagi ke student list. Selanjutnya yang anda lakukan adalah membind Variable student itu dengan um, objek-objek view yang kalian miliki, ya. Mulai dari ID di sini, Anda klik ID-nya, ya. Ini, ya, tentu saja, teksnya. Anda hapus: "add", "kurung buka", "kurung tutup", "kurung kurawal buka", "kurung kurawal tutup". Akses nama variabelnya student, kemudian karena kita mau mengakses ID, maka kita ketik ID". Student itu maksudnya akses variable student ini, ya. Dan ID di sini ya, akses ID-nya lakukan hal yang sama untuk nama mahasiswa, student name, at student.name. Oke, student, .name. Okay, student .name. selesai. Nah, setelah Anda membanikan variabelnya, kedua yang dilakukan adalah mengubah sedikit di dalam adapter. Ya, Anda buka adapternya ini, oke. Okay. Karena view yang dipakai untuk mengakses UI itu menggunakan view originalnya, bukan menggunakan data binding. Oke, okay. maka yang kita lakukan adalah mengganti view ini, mengganti ini view ini dengan data binding kelas yang kita sudah buat. Ya, nah, saya coba akses data binding kelasnya, apakah bisa? Karena tadi barusan saya lupa menge-build project. Ya. Oh ya bisa ternyata. Student List Item Binding, ya. Student List Item Binding adalah data binding class yang di generate otomatis uh, ketika kita nge build project, ya. Ketika kita mengambil project yang ada layout-nya. Nah nama class-nya itu menggunakan nama layout, ya. Jadi Student underscore List underscore Item berarti nanti nama nya adalah Student List Item Binding seperti ini. View yang belakang kalian kasih root, oke? Okay. Kalau misalkan ini merah-merah, Anda perlu melakukan build rebuild project. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ya setelah saya build, ya uh, muncul error di sini, ya kenapa? Karena begini, um, ada ketidakcocokan, ya karena apa? Kita ganti student list item binding. Kan sebelumnya, dia minta view, jadi nggak ada ketidakcocokan di sini. Itu itu jelas, karena yang sebenarnya akan saya lakukan adalah mengganti inflatornya di sini menggunakan versinya data binding. Jadi, masih sama ya, full sama dengan data binding util, dot inflate, student list item binding menggunakan inflater yang sama, menggunakan layout yang sama dot fragment student list eh, sorry student list item uh, parent dan false ya jadi um, kita mendefinisikan ulang objek v di sini ya yang sebelumnya menggunakan original v-nya dan kita ganti menggunakan data binding util agar meritngkan yang namanya student list item binding oke okay? Sekarang, um, dengan V buatan kita ini, V yang ada data binding-nya, maka kita bisa akses variabel variabel yang kita ciptakan di atas ini, ya. Terutama student ini, kita bisa akses melalui older view. Oke, okay. langkah selanjutnya yang Anda lakukan adalah mengkomen semua on bind view older. ya. Kalau Anda lihat ini kan cara sebelumnya, ya, di mana kita langsung direct akses UI-nya. Untuk ganti teks, name, next ID, ngelut, image, dan seterusnya, kita komen dulu ya. Teman-teman, kita komen dulu. Oke, okay. nah kita ganti dengan yang lain. Yang hal yang pertama yang dilakukan adalah menginisialisasi si objek variabel student. Ingat, kalau Anda membuat variabel student di sini, tentu saja dia diciptakan dalam kondisi kosongan, Nggak ada nilainya gitu ya. student nggak punya nggak refer ke objek student manapun, sehingga di uh, di dalam open view holder kita perlu instantiate, kita perlu isi nilainya dengan cara mengakses release list student list di sini, oke? Okay, berbasiskan posisi tertentu, ya. Jadi student list ini nama array-nya, kalau anda isikan nama indeksnya position, position tertentu, maka dia akan mereturnkan objek dari relits tersebut ya pada posisi tertentu sehingga student saya sekarang berisi objek student okay. karena si studentnya berisi objek student maka bindingnya otomatis bekerja ya jadi binding yang mana tadi ID ini ya otomatis terisi student ID yang ini juga otomatis terisi nama Student oke, okay. jadi itu yang dilakukan. teman-teman, sekarang kita coba play dulu. Saya akan run emulator, saya akan pause dulu ya. Oke, okay, um, kalau ada lihat hasilnya, uh, bindingnya sudah bekerja ya, ID dan nama. Hanya saja gambarnya nggak muncul dan tombol detail ini juga nggak bekerja. Kenapa? Karena kita barusan mau komen ya komen dulu sehingga nggak jalan. Yang jalan hanya teksnya saja ya, nih id dan nama. Nah, bagaimana dengan student foto dan detail button ya? Kita akan lanjutkan di sesi kedua tentang listener binding. Oke, okay, jadi kita akan menggunakan listener binding ya, sama seperti minggu lalu. Kita harus buat buka dulu yang namanya interface ya. Oke, okay, balik ke view, klik kanan di view package-nya, new Kotlin class file, beri nama interface, pilih file, enter. Dan di sini kita buat interface bernama kita, yakni um, button detail click listener. Oke okay. Ada satu fungsi, ya, biasanya saya tinggal mengcopy copy paste ini. Saya kasih on button detail click Uh, Listener-nya saya hilangkan. Nah, ini adalah fungsi um, yang akan diimplementasikan nanti di adapter. Dan on button detail click ini menggunakan parameter yang sama ya. Saya rasa tidak perlu membuat parameter custom. Jadi saya masih mengikuti parameter defaultnya on click ya, on click listener yakni view aja. Ingat ya, view-nya akan refer ke button itu sendiri, objek button itu sendiri. Nah. Kemudian saatnya kita membuat variabel di dalam uh, layout list item, item view-nya. Jadi Anda balik ke atas, ciptakan variabel baru. Uh, Beri nama listener yang tipenya adalah com arahnya ke view button detail klik listener dan Uh, saya rapikan dulu ya seperti biasa teman-teman Anda harus uh, build project dulu build rebuild project agar um, listener ini bisa terbaca nanti di bawah ya oke okay. tidak ada error kita lanjutkan uh, di bagian button ini ya nah sebelum saya menambahkan binding ke button ini saya mau kasih lihat dulu apa yang terjadi kalau buttonnya diklik klik ya Nah ini sebelumnya kita punya listener set on click listener di sini yang kita lakukan adalah membuat action object ya action objectnya ini uh, berisi directions ya fragment directions student detail artinya kita memanggil navigasi ke student detail ya dan kalau anda lihat ada argumen yang dipassing ya argumennya adalah Student ID atau NRP ya, studenya kita harus passing. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mengakses student ID ini. Caranya, masih ingat, um, di pertemuan sebelumnya kita bisa memanfaatkan tag ya, masih ingat ya. Tag ini adalah fitur sorry atribut serbaguna yang bisa kita isi macam-macam value di dalamnya. Dalam hal ini, kita mau isi student.id ya, artinya kalau kita butuh NRP butuh akses ID maka tinggal akses tagnya dari button ini selesai. Oke okay ya teman-teman sekarang uh, kita sematkan listener binding di on click di sini add karena tidak menggunakan custom parameter tidak ada parameter tambahan jadi kita tidak pakai lambda di sini tapi kita langsung aja ketik seperti ini memungkinkan on button detail click ya selesai. Nah teman-teman ini selesai untuk Data binding di UI-nya, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengimplement interface ini ke dalam adapter yang uh, kita punyai, student list adapter. Di bagian headernya, Anda tambahkan di bagian paling belakang, koma. saya pindah bawah sini, kita ketik uh, button detail click listener, jangan lupa diimplement membernya menjat Oke, OK. nah nanti muncul seperti ini. Yang kalian lakukan adalah tinggal mengkopas program yang ada di button detail sebelumnya, di paste ke dalam on button detail klik di sini dan seperti yang anda lihat butuh ID ya kan, butuh student ID <tuh> di sini di argumennya. Nah kita tahu bahwa tadi ID-nya sudah kita taruh di dalam tag. Jadi anda tinggal mengakses v.tag, v itu adalah objek button itu sendiri dan tag itu adalah atribut yang sudah kita isi dengan student ID ya dengan demikian kita bisa akses student ID dengan cara seperti ini oke kemudian kita navigate ini saya di v ke action tujuannya ke detail fragment jangan lupa langkah berikutnya agar Um, listener-nya ini berjalan adalah the listener. Artinya, kalau sebelumnya kita ceritakan variabel ini uh, seperti yang saya katakan, dia sebenarnya nggak napa-ngapain, um, masih kosongan ya. listener-nya belum mengacu kemana-mana, belum ada implementasi sama sekali ya. Oleh karena itu kita uh, kita instantiate dengan cara holder view dot listener sama dengan this kenapa this karena kita ingin listenernya ini mengacu kepada objek yang mengimplementasikan button detail click listener siapakah objek tersebut kalau lain dan bisa lain adalah si adapter itu sendiri yang ada implementasi button detail click listener Objek dari kelas adapter maksudnya ya, teman-teman. Jadi, older view listener mengacu ke dirinya sendiri, mengacu ke objek adapter itu sendiri, dan akan mengasosiasikan dengan button detail click di sini. Oke. Okay. Sekarang kita akan coba jalankan. Melalui emulator, saya akan play dulu. Oke. Okay. Jadi, em... Um, Bindingnya sudah berjalan dan tombol detail ini sudah kita terapkan di center bindingnya. Jadi kalau diklik akan navigasi ke halaman edit student ya. Dan ini belum kita papain apa ya, ini masih um, program yang lama ya masih sebelumnya. Oke, okay. jadi sudah bekerja dengan baik. Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan fotonya ya. Fotonya. Untuk foto, foto binding, kita nggak bisa menggunakan listener binding ya. Kecuali kalau ada punya button, kalau buttonnya diklik di dia load foto, itu masih dimungkinkan. Tapi ini kan otomatis ya posisinya. Dimana ketika, uh, di mana ketika di-render, otomatis manggil Picasso dan uh, apa namanya load gambar. Jadi kita nggak bisa pakai listener binding, yang bisa kita lakukan adalah tetap menggunakan atribut binding. Tapi ini nggak mudah, nggak sederhana itu. Karena uh, yang handle gambar itu adalah Picasso, ya. Kalau Anda masih ingat kita pakai uh, ekstensi dari Image View ya menggunakan kita membuat custom load image sendiri yang menggunakan Android Kotlin extension. Coba Anda buka di util. Util KT ya. Anda bisa lihat bahwa kita punya um, Android Kotlin Extension yang mengextend Image View dengan menambahkan custom function buatan kita sendiri, load image URL dan progress bar ya, masih ingat ini kan, di dalamnya ada Picasso yang tentu saja men-load URL dan uh, progress bar-nya akan dimatikan, dihilangkan apabila gambarnya sukses terload. Nah, caranya gimana untuk kasus kita ini, bagaimana cara membindkan foto URL ke dalam image view Ya, oleh karena itu kita butuh namanya binding adapter ya. Jadi kita tetap pakai atribut binding, tapi dengan bantuan custom binding adapter. Oke, okay. yang kita lakukan adalah kita bikin function sendiri load photo URL begitu ya. Ada image view parameter pertama dan sama ya, tetap pakai URL dan progress bar di parameter selanjutnya dan custom function kita ini akan mem memanggil load image ya memanggil si fungsi ini ya URL BP-nya kita uh, taruh di sini. Nah, yang menjadikan fungsi ini bisa diakses lewat atribut di dalam layout adalah kita beri anotasi binding adapter. Oke. Okay? dan ada dua yakni nanti anotasi uh, customnya yakni image URL dan progress bar yang sama-sama asosiasinya ke parameter ini langsung aja ya teman-teman di dalam util class util file maksudnya anda buat fun um, load foto URL um, karena saya menargetkan image view jadi objek pertama parameter pertama adalah pasti image view kedua adalah URL tipenya string dan progress bar tipenya progress bar isinya simple kita mau memanggil load image ini yang punyanya view image view ya karena view ini adalah image view kita bisa akses load image di sini pasingkan URL-nya pasingkan pp-nya Oke, okay. agar fungsi ini bisa terhubung dengan layout, maka kita kasih anotasi binding adapter, kemudian kita tuliskan custom binding kita dipisahkan dengan koma. Um, yang pertama adalah untuk si URL, berarti anda ketik aja Android image URL, koma yang progress bar berarti Android progress bar ya progress bar jadi image url ini diasosiasikan dengan url string android progress bar diasosiasikan dengan pp progress bar di sini oke okay? nah kalau anda mati ada errornya kan ini ya kalau ada hover errornya di sini ntar ya nah ini um, tidak dikenali gitu ya apa ini banding adapter tapi untungnya si kotlin ngasih Petunjuk di sana, to use data binding annotations in Kotlin, apply the Kotlin CAP plugin in your module's build gradle. Artinya, kalau Anda mau pakai binding adapter ini, Anda harus mengaktifkan dulu pluginnya di dalam build gradle module. Scroll ke atas, tambahkan di atas ini ID, tunggu sebentar ya, ya ID Kotlin CAPT, Kotlin CAP ya. Oke. Okay. Sing now synchronous now dulu configure project dan tidak download apapun sih. Karena bukan dependensi ya, hanya tinggal men turn on atau off kan aja plugin ini. Oke. Okay. dah selesai. Nah, kalian balik lagi ke util class ya errornya hilang teman-teman ya Oke, okay. selanjutnya adalah kita akan menggunakan dua kedua-duanya ya harus kedua-duanya menggunakan kedua atribut ini ke dalam layout kita ya harus dua-duanya agar bisa memanggil load foto URL nah itu kita lakukan di dalam student list item kemudian Anda cari image view nah ini dia langsung aja ditulis Attribute custom pertama kita adalah URL, Android Image URL. Sekali lagi, ini adalah atribut buatan kita sendiri yang kita define di sini. Oke, okay? jadi kalian nggak bakal nemu di image viewer yang lain ya. Maksud saya, di project yang lain, maksud saya, nah kita bayangkan langsung dengan student URL karena itu berisi gambarnya sih, wajahnya student. Oke. Okay? Ada dua yang harus dimainkan, yang pertama adalah image URL, yang kedua adalah progress bar-nya. Progress bar-nya itu adalah objek progress bar sendiri, dan kalau mau memainkan ke sini, Anda tinggal panggil ID-nya saja, yakni progress bar. Kalian copy, ctrl-c, lalu balik ke image view, tambahkan di bawahnya android, progress bar, sama dengan add, kurung-kurawal buka, ctrl-v. Progress bar ya, jadi image URL-nya ngambil dari variable student. Progress bar-nya ngambil dari object progress bar, objek dengan ID progress bar. Ya, seperti itu ya caranya. Otomatis, kalau Anda nambahkan dua ini waktu di run, maka uh, binding adapter-nya akan menjalankan load photo URL dan otomatis akan menjalankan load image yang kita sudah punya sebelumnya. Teman-teman, oke, okay. mari kita run. Sekali lagi, kita play. Oke okay, ya, jadi Anda lihat, um, Picasso-nya jalan ya, progress bar-nya akan hilang kalau gambarnya terload sempurna seperti ini, teman-teman. Nah, oke, okay. jadi uh, binding-nya bekerja menggunakan binding adapter. Oke, okay, itu tadi ya. Jadi, exercise kita selesai, artinya begini: tidak ada yang berubah ya, secara visual tidak ada yang berubah, tetapi kita sudah menghilangkan. Metode akses UI secara langsung yang kita pernah bikin sebelumnya, ini dia. Anda bisa hapus ini, dan kita sudah replace dengan metode data binding yang lebih efisien secara performa dan uh, sebagai alternatif lain selain mengakses UI secara langsung. Oke, teman-teman, itu. Nah, sekarang saatnya homework PR, tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu ke-12, ya apa yang anda kerjakan? Ya, anda masih ingat ya? Kalau kita klik tombol detail di sini, tombol detail, maka navigasinya adalah ke halaman student detail, student edit detail fragment, dan anda lihat ada macam-macam data yang muncul. Project anda, sorry, homework anda adalah mengubah apa yang anda lihat di sini dengan metode data binding, mulai dari foto, mulai dari seperti ID, name, birth date, phone dan listener binding untuk update serta create notification. Jadi Anda bindkan semua yang terlihat dengan data binding ataupun listener binding, oke? Okay? Dikumulkan paling lambat minggu ke-12 dan um, Anda tinggal mengcommit, mempush dan menuliskan juga arahnya ke ULS. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi minggu depan. Jika ada pertanyaan silakan chat di hangout atau kirim email. Bye bye.